Halo para pengguna Windows 10, kalian pasti bertanya-tanya kamu nanya kenapa uptime komputer kalian tidak kereset walaupun kalian sudah melakukan shoot dot? ini terjadi karena adanya fitur faster up yang dimana akan mempercepat waktu booting komputer kalian ini bisa kalian matikan atau hidupkan sesuai dengan kebutuhan kalian apakah ini akan mengganggu workflow kalian atau tidak caranya cukup mudah, kalian tinggal klik ke start menu, lalu ketik Power dan pilih Choose a Power Plan. Pilih yang Choose what the power button do. Secara default, certain setting akan tercentang pada pilihan Turn on post startup dalam kurung Recommended. Klik Change settings that are currently unavailable. Lalu kalian bisa centang atau hilangkan. Lalu set.